Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salihah dari kelas 11 IPS dan saya akan di satu kelompok. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi ekonomi tentang perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 yaitu tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. Intinya adalah distribusi wajib pada negara yang berutang eh, baik berdasarkan undang-undang eh, pajak ini tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan negara sebanyak banyaknya atau sebesar besarnya kemakmuran negara. Eh, secara garis besar, perpajakan adalah penerimaan eh, negara yang paling terbesar. Juga ya pun unsur-unsur pajak, unsur-unsur pajak ini dibagi menjadi tiga poinnya. Pertama subjek pajak yaitu orang atau pribadi si yang melakukan perpajakan, misalnya. atau perusahaan, yang kedua ada objek pajak, objek pajak ini adalah barang yang dikenakan pajak yaitu misalnya ada bangunan, tanah, harta, mobil, dan kekayaan dan yang ketiga ada tarif pajak, tarif pajak ini adalah besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak selain itu, di dalam perpajakan juga ada Fungsi pajak yaitu fungsi redistribusi, fungsi stabilisasi, fungsi mengatur, dan fungsi anggaran Fungsi anggaran ini e, bertujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara Dan fungsi mengatur ini untuk mengatur kestabilan pertumbuhan ekonomi negara Lalu dalam perpajakan ini juga ada macam-macam perpajakan Yang pertama perpajakan berdasarkan e, sistem pembunyukan Dua, sistem lembaga pengumutan ini dibagi juga menjadi dua, yaitu pusat dan daerah. Dan yang terakhir ada berdasarkan sifatnya, yaitu subjek dan objek. Baik, hanya ini materi yang saya sampaikan. kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabijaui, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.